Rasa Kerinduan dan Kesedihan Aldila Jelita Terhadap Suami Yang Sedang Dirawat Di Rumah Sakit Aldila Jelita, istri dari Presenter terkenal Indra Bekti, mengungkapkan kerinduan yang sangat dalam terhadap suaminya yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit Abdi Waluyo. Dia mengalami pecah pembuluh darah di kepalanya. Dalam unggahan di akun Instagramnya, Aldila menuliskan rasa rindunya dan kerinduan yang sangat dalam terhadap suaminya. Dia mengenang saat-saat manis dan indah bersama suaminya. Seperti saat mereka berbeda pendapat dan muncul amarah, namun saat ini dia merindukan senyuman dan pelukan suaminya. Aldila juga mengingat kenangan ketika dia bermanja-manja dengan suaminya dan rindu dengan pujian-pujian yang dilontarkan suaminya. Dia berharap suaminya diberikan kekuatan dan semangat untuk sehat kembali seperti dulu dan memohon kepada Tuhan agar suaminya tidak meninggal dan anak-anak mereka tidak kehilangan ayah mereka. Sejauh ini, kondisi kesehatan Indra Bekti masih stabil dan masih terbaring di ruangan ICU setelah menjalani dua kali operasi pada tanggal 28 Desember tahun 2022. Aldila berharap suaminya cepat sembuh dan kembali ke rumah. Dia juga mengajak semua pembaca untuk berdoa agar Indra Bekti diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Aldila Jelita juga mengajak semua pembaca untuk berdoa agar Indra Bekti diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Dia juga mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada semua yang telah mendukung dan mendoakan kesembuhan suaminya. Selain itu... Aldila juga mengungkapkan rasa kagumnya terhadap perjuangan semua wanita yang berjuang dengan ujiannya, terutama dalam hal perjuangan untuk orang yang dicintai. Dia juga berharap agar seluruh wanita di dunia diberikan kekuatan dan semangat untuk terus berjuang demi orang yang dicintai. Aldila Jelita juga mengajak semua orang untuk lebih menghargai orang-orang yang ada di sekitarnya dan tidak menganggap remeh orang yang ada di sekitarnya. Dia berharap agar semua orang lebih bersyukur dan menghargai orang yang ada di sekitarnya dan memberikan dukungan dan perhatian yang cukup agar orang yang dicintai selalu sehat dan bahagia. Sementara itu, kondisi kesehatan Indra Bekti masih stabil dan masih terbaring di ruangan ICU setelah menjalani dua kali operasi pada tanggal 28 Desember 2022. Aldila Jelita berharap suaminya cepat sembuh dan kembali ke rumah. Dia juga mengajak semua pembaca untuk berdoa agar Indra Bekti diberikan kesembuhan oleh Tuhan. Selain ungkapan kerinduan dan rindunya yang dituliskan di Instagram, Aldila Jelita juga sering mengunggah foto dan video suaminya yang sedang dirawat di rumah sakit serta menuliskan doa dan harapan untuk kesembuhannya. Beberapa rekan selebritis juga ikut memberikan dukungan dan doa untuk kesembuhan Indra Bekti. Aldilah juga mengajak semua pembaca untuk berdoa agar Indra Bekti diberikan kesembuhan oleh Tuhan dan dapat kembali pulih secepat mungkin. Dia juga meminta doa dan dukungan dari semua pihak agar suaminya dapat cepat pulih dan kembali ke kondisi sehat seperti sedia kala. Kondisi kesehatan Indra Bekti saat ini sedang dalam pemantauan yang ketat oleh tim medis di rumah sakit. Dia masih harus tinggal di ruangan ICU sebagai tindakan pencegahan dan untuk memastikan kondisi kesehatannya stabil. Namun, Aldila menyampaikan bahwa dokter menyatakan kondisi kesehatan Indra Bekti saat ini sedang dalam kondisi stabil dan akan segera pulih. Aldila berharap suaminya cepat sembuh dan kembali ke rumah untuk dapat bersama kembali dengan keluarga dan teman-teman tercinta. Dia juga mengajak semua pembaca untuk terus berdoa dan mendukung kesembuhan Indra Bekti.